Pak, aku membuat suara saat melompat ke dalam tadi. Shh. Ayo. Dimana kamar pria itu? Shh. Kita pasti menemukannya. Hanya laki-laki di, di keluarga ini Ayo hmm. Itu dia Mereka kami siapa mereka uh, mereka siapa uh, um, siapa mereka, mereka? Oh, sudah. Tidurlah, siapa tidur. tidurlah tidur Puskar. tidur Puskar tidur Puskar tutup matamu ayo jangan takut ya kau jangan takut tidurlah tidurlah mereka sudah pergi Puskar tidurlah, tidurlah. Kak Kamli, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sini dan pamannya Puskar pasti mengirim mereka. Hanya dia yang ingin menghabisi Puskar. Sebelumnya mereka mencoba untuk menculik Puskar. Tapi tidak bisa. Dan sekarang ini, sejak itu, aku tidak bisa tidur. Tadi saat aku mendengar suara, aku langsung bangun dan pergi. Ke kamarnya bibi Cagani dan membangunkannya. Lalu kami mengambil tongkat bambu, Lalu kami kembali ke kamar ini. Tapi kami sudah memukulinya habis-habisan. Mereka tidak akan melupakannya. Nih. Hmm. Tapi mereka tidak akan berubah. Sekarang kita harus memberikan mereka pelajaran. Ibu sungguh, aku menggunakan tongkat untuk menyelamatkan penyihir baik hati. Kenapa kau tidak berteriak dan memperingatkan dia? Kenapa kau harus ikut campur dalam pertarungan orang lain? Bagaimana kalau kau terluka? Tidak apa-apa, Ibu. Saat para penjahat mengejar kita, penyihir baik hati menyelamatkan hidup kita. Jadi aku mencoba menyelamatkan penyihir baik hati. Setelah belajar karate, aku tidak perlu tongkat untuk menyelamatkan siapapun. Karena setelah aku belajar, kalau nanti ada penjahat, aku jadi bisa melindungi siapapun. Benarkan bu? Nimboli, kau benar-benar ingin belajar karate? Kenapa? Tidak boleh. Semua anak perempuan di sekolah penyerbaik hati belajar karate. Sekarang aku juga. Nimboli, kenapa kau peduli? Mereka tidak punya orang lain. Mereka tidak punya orang tua untuk mendidik mereka, Nah, Untuk mengatakan kalau bertarung itu bukan tugas perempuan. Itu tugas laki-laki. Jangan belajar karate, nak. Bagaimana kalau tangan atau kakimu terluka? Bu Anandi tadi terluka kan, tapi dia tidak perlu khawatir. Ada dua dokter di sini. Tapi kau dan aku tidak. Dan kalau mereka mau membantu kita, katakan padaku, apa kau siap minum obat pahit setiap pagi? Apa kau ingin disuntik? Ibu sudah menasehatimu nak, terserah kau saja bu, aku tidak ingin belajar karate. aku tidak ingin tangan dan kakiku terluka dan aku juga tidak ingin disuntik. Baiklah, aku akan beritahu bu Anandi kau tidak ingin belajar karate. Tidak ibu, aku akan memberitahu penyihir baik hati. dia tidak akan marah atau membentakku saat aku membuat kesalahan besar tadi. penyihir baik hati tidak marah dan malah memelukku. Penyihir baik hati itu sangat baik hati. Dia wanita yang baik dan ibu yang baik. Aku melihat bagaimana dia menyayangi si Fambu. Benar kan? Hmm. Ibu, aku ingin bertemu dengan ibu kandungku. kasih sayang yang sudah aku berikan padanya dan melihat kasih sayang Bu Anandi sekarang dia bersikeras bertemu ibu kandungnya baiklah anak. aku akan mencoba mencari ibu kandungnya lakukan mereka sudah mengamankan pintu dan juga jendela kita jadi mulai sekarang kita bisa tidur dengan nyenyak ya baiklah kau melakukan ini agar orang-orang yang kemarin malam tidak datang lagi kan Iya kan Iya yeah. mereka atau orang jahat lainnya mereka tidak akan bisa menyakiti kita saat kita sedang tidur Jika kau begitu takut Kenapa kau tidak kembali ke rumah mertuamu tinggal di sini, kenapa aku tidak kembali ke rumah mertuamu? Tinggalkan rumahku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku rasa ibu sudah lupa. Suami ibulah yang membawa kami datang kemari. Dia meyakinkan kami kalau kami akan hidup aman di rumahnya. Dan pada saat aku ingin meninggalkan rumahmu, suamimu memohon kepadaku untuk tidak pergi dari rumah itu. Dia memintaku tetap tinggal di rumahmu. Bahkan, dia sampai memberikan kunci rumah kepadaku. Apa ibu tidak ingat? Dan setelah ibu menggadaikan rumah itu, berani sekali ibu menyuruhku untuk pergi dari rumah itu. Hah? Itu keputusanku. Apakah aku ingin tinggal di sini atau di rumah mertuaku? Karena aku... Pemilih kedua rumahku, jadi jangan lupakan itu. Karena aku tidak suka jika aku harus kembali mengingatkan semua ini kepada ibu. Sang putri memutuskan dia akan menjadi kuat sendiri Dia mempelajari taktik perang nah, Untuk melindungi dirinya dan juga melindungi kerajaannya Lalu dia mengangkat Kau juga bisa menjadi berani seperti Tuan Putri itu boleh Dengan belajar karate penyihir baik hati Penyihir baik hati Aku tidak ingin belajar karate Eh? Ada apa denganmu hari ini? Kemarin kau tidak sabar ingin belajar karate Sifam juga akan belajar bersamamu um, Tidak penyihir baik hati nenek buyut aku tidak ingin belajar karate aku takut bagaimana jika aku terluka kau tidak akan terluka semuanya sangat aman di sana ya tentu saja coba pikirkan kemampuan yang akan kau dapatkan itu bagus kan Aku tidak ingin belajar karate ke bu bukan memanggil kami Silakan masuk kalian semua harus berada di sekitar puskar sepanjang hari ya jika dia sampai menghadapi masalah atau kesulitan apapun kalian harus berani melindunginya dan selain itu aku ingin kalian mengajarkan bela diri kepada puskar agar jika dia sendiri maka dia bisa minimal melindungi dirinya sendiri. Iya, bukan Meli. Mulai sekarang kami akan melindungi Papuskar. Kami tidak akan membiarkan dia terluka. Papuskar, apakah kau pernah menggunakan tongkat? Iya, saat kamu pernah diganggu, aku menggunakan tongkat untuk menolongnya. Benar kan? Itu. Coba serang aku Anggap saja aku penjahat Yang terus saja mengganggu kehidupanmu Ayo serang aku Ayo serang Puskar, lakukan saja apa yang dia katakan dia mencoba mengajarimu cara untuk membela diri sendiri. Ayo, lakukan saja. Ayo. Ayo, Puskar. Ayo, mulai, Puskar. Apa yang kau pikirkan? Aduh, Pak. Bukan begitu caranya. Pegang seperti ini. Anggap saja tongkat ini adalah bagian tubuhmu. Saat menyerang lawan, jangan sampai mereka melihat tongkatmu. Ambil. Coba lagi. Ayo. Aku tidak mengerti berapa banyak sendiwara yang akan dia buat di rumahku untuk menyelamatkan orang tidak waras itu. Setelah Kunda dibebaskan hari ini, Lihat saja, aku tidak akan mengampuni mereka semua Ya, yeah. baiklah Aku tutup teleponnya uh, Bu Anandi, apakah kau bisa mengantarku ke penjara remaja? Iya, tapi kenapa kau ingin ke sana? Kamle menelponku dan bilang Kunda dibebaskan hari ini. Aku ingin menemuinya. Dia bagian keluarga kami dan sebagai orang yang paling tua, ini tugasku, Bu. Kau menganggap Nimboli sebagai anakmu. Kau ingin menemui Kunda setelah semua yang dia lakukan pada Nimboli, Bu Anandi? Aku tidak pernah memaafkan dia untuk perbuatannya pada Nimboli menimbuli aman di rumah ini bu tapi urmi masih ada di rumah itu keamanannya juga tanggung jawabku aku ingin bertemu dan menasihati kundang bu Anandi dia tumbuh di hadapanku aku tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya anak-anak itu seperti tunas mereka tumbuh ke arah matahari bersinar. Dia melakukan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Aku ingin bertemu dengan dia sekali lagi. Aku memahami tanggung jawabmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri ke sana. Aku akan pergi bersamamu. Aku ingin koridor ini bersih dalam 10 menit. Mengerti? Aku akan periksa lagi dalam 10 menit. Wah hebat! Dulu kau bertika seperti bos, sekarang kau mengepel lantai. Aku dengar dia pria paling ditakuti di kampungnya. Waktu itu kuat, Pak. Tetapi di masa-masa yang sulit, seperti ini. Maka orang terbesar pun dia harus tunduk.